Oke okay, selamat, selamat siang ini bagi pecinta-pecinta barang antik bisa order ini ini produk lawasan sudah lama banget ini ini Wow keren pokoknya ini bagi-bagi pecinta lawasan senang dengan ini ya oke okay, kita lanjut saja oke oh ya sebelumnya jangan lupa untuk subscribe like dan komennya jangan lupa untuk ordernya ini kita akan lanjut lagi ke protek saya yang tadi ini masih bercerita tentang parokok atau onje ya. Oke, okay, kita lanjut saja ke produknya. Yang pasti Anda akan tertarik jika melihat ini bagi pecintanya. Kalau enggak begitunya enggak apa-apa, tertarik ya. Oke. Okay. Hmm, ini dia. Anda perhatikan baik-baik. Oh, lawasan si lawasan juga kan. Ini adalah tanduk rusa. Bukan obat kuat, bukan obat pelangsing. Dan ini tanduk rusa adalah asli ya, ini lawasan. Ini kayak kalau di mood Wah, digigit enak banget ini, kayaknya ngepas di bibir ini. Dan ini. Oke. Okay. ini produknya anda bisa lihat ini padat ya ini ada harinya ada ini kalau rokoknya ini bentar enggak hmm, kelihatan ya kita akan senter dulu oh all juga bisa tapi kalau buat rokok-rokok kecil harus ke dalam. dalam lagi ya. Ini harganya murah juga sih. Harganya 130.000. Bisa belajar di tempat. Ini memang lawasan ini di bekas ya, perlu dipakai. Semuanya kita akan cuci dulu. Baru dipakai dengan alkohol biasanya kalau pertama kali dapat ini kita cuci dengan air panas jadi ini aman insya Allah terus kita akan cuci dengan alkohol untuk menghilangkan bakterinya dan sebelum saya kirim pastikan saya akan cuci dengan alkohol tanduk rusak ya bukan obat gua ini ada ini warna asli khas tanduknya kemitum ini ada bekas nikotinnya ini coba-coba ini nikotinnya oke okay, sebelumnya jangan untuk subscribe dan komennya dan buat orderannya terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh